Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya kita keunggahan dan ke kabar pertama persahabat ya. Kita lihat ada info dari Bu Harsiwi Ahmad persahabat ya. Yang mana tentunya pecinta Mega Series Bismillah Cinta. Tentunya ini ada perubahan jadwal tayang persahabat ya. Hari ini tayang jam setengah tujuh malam. Biasanya jam enam sore. Tentunya ini akan tayang jam. 18:30 waktu Indonesia Barat setelah sidang isbat bersabat ya jangan sampai ketinggalan ini menyaksikan sinetron Mega Series Ramadhan Bismillah Cinta yang akan tayang bersabatnya jam 18:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya bagi pecinta Mega Series Ramadhan Bismillah Cinta jangan sampai ketinggalan jangan sampai terlewatkan bersabat ya. Untuk selanjutnya juga tentunya kita mendapatkan info spesial juga dari Bu, dari Bu Harsiwi Tentunya persahabat ya kita lihat nih Jangan sampai ketinggalan juga sore hari ini menyaksikan tasbih Ramadan Abah dan Leslar Nih persahabat ya kita lihat tentunya Ada kejutan dan keseruan hari ini dari Lesti dan Rizky Bilar persahabat ya Dalam acara tasbih kali ini Tentunya ada caption yang dituliskan oleh Bu Harsiwi persahabat ya Tentunya caption yang sangat bijak Musim mengatakan, di situ bulan suci Ramadan merupakan momen yang tepat untuk bertobat, karena bulan Ramadan merupakan bulan penuh ampunan Dengan puasa, maka secara lahirlah kita akan sabar dan kuat untuk menahan serta seluruh anggota tubuh agar mentaati Allah dan tidak melakukan hal-hal yang dilarangnya. Secara batin atau hati, puasa akan mencegah kita dan pikiran keduniaan, mencegah hati dari apa-apa yang selain Allah. Karena itu, puasa bukanlah tujuan, bukan terminal. Namun, sarana selagi masih diberi kesempatan untuk bertobat, maka bertobatlah di bulan Ramadan ini. Pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan selalu terbuka bagi hambanya. Yang memohon ampun, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, perbanyak istighfar dan melakukan salat taubat. Lalu, apakah selama 11 bulan berikutnya ber, berbekal benteng dan perisai? Diri yang kokoh, kita akan sungguh-sungguh berani serta dapat menjalankan perintah Allah. Mengalahkan musuh-musuhnya, jangan sampai setelah Ramadan kita akan kumat menjadi hamba yang tidak mematuhi perintahnya. Wow, sahabat ya. caption panjang yang sangat bijak banget dituliskan. Tentunya jangan sampai ketinggalan. Kultum sore ini dari Ustaz Subdi al ingin menjelaskan apa yang dimaksud Ramadan Taubat setelah Ramadan Kumat dalam Tasbih Ramadan Abah dan Leslar bersama Kakak Rizky Bilar persahabat ya, tentunya bersama Lesi Kejora juga tayang jam setengah enam sore hari ini menjelang buka dan azan maghrib tentunya bersahabat ya jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Selanjutnya bersahabat kita lihat juga ada sebuah momen spesial banget nih yang tidak bisa kita lupakan persahabat ya. Tentunya lagi-lagi bang Bimin belum bisa move on sama momen spesial cute ini persahabat ya ketika di backstage Facebooker, Lesti dan Bilar tentunya lagi main game persahabat ya bersama bang Dari juga. Kita lihat mungkin momen sweet banget persahabat ya, Rizky Bilar sedang memakaikan lipstick bibirnya di Lesti ya. Melihat tentunya postingan ini, kita merasa bahagia banget. Mudah-mudahan, tentunya hubungan mereka selalu diberikan kelancaran sampai menuju halal. Dalam postingan tersebut juga, tentunya banyak sekali respon dan tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram Kusmiati Anuskoriety, yang mengatakan dalam kolom komentar. Terbayar saat gelisah, takut kenapa-napa, kok pada tak ada alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Pasangan ini, wow, para sahabat ya, tentunya. Sudah tidak mendapatkan vitamin seharian Kita mendapatkan full momen vitamin cute Dari semalam para sahabat ya Alhamdulillah tentunya kita melihat kebahagiaan Dari idola kesayangan kita Untuk selanjutnya para Kita lihat juga ada Sebuah ujian spesial juga nih per sahabat ya Ketika di acara Pes sahur Yang mana tentunya Rizky Bilar Terlihat sangat keren dan ganteng banget Tentunya ada Seletukan ucapan dari Eko Patriot dan Raffi Ahmad Prasabat yang menyampaikan bahwa Tentunya Rizky Bilar lagi semangat ditemani oleh calon bini katanya ya Aduh apalagi tentu Bang Eko Patriot mengatakan bahwa sebentar lagi akan kawin katanya Aduh mendengar ucapan itu kita merasa bahagia banget Prasabat ya Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik dari Lesti Bilar Tentunya mudah-mudahan secepatnya mereka melangsungkan acara pernikahan Amin Yerobal Alamin. Postingan tersebutlah diripost kembali oleh akun Instagram lestibilar.lv yang menurutkan sebuah kalimat camp bersahabat dikatakan Pasti semangat dong kalau ditemenin calon istri katanya ya. Ada juga komentar dari akun Instagram Putri Aliskor CBK yang berkomentar goreng terus Arafian yang netting makin gak ada ruang buat menghujat abang bi asyik katanya wow persahabat ya. Tentunya uh, selanjutnya ada komentar dari akun Instagram Kunci Rambut Bilar di situ mengatakan beda ya auranya kalau ada bininya nemenin pastinya dong persahabat ya semangatnya luar biasa banget ditemani oleh Resti Kejora. Dalam acara sahurnya facebooker, para sahabatnya Ini adalah momen spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Kekebar selanjutnya, para sahabat kita Tentunya akan mendapatkan kebahagiaan juga malam hari ini Bang Bangun akan menginfokan juga ya Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan Lesti Kejora akan tampil di acara LIDA Konser Top 28 Grup 5 sebagai juri, para sahabat ya. Tentunya jam setengah sembilan malam hari ini Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan dan terlewatkan nih para sahabat ya Momen spesial banget buat kita Bahwa tentunya Lexi Kecura akan tampil di acara Indonesia, yakni acara konser LIDA 2021 Top 28 Grup 5 para sahabat ya Mudah-mudahan Lesi kejora tampil memukau, tampil memberikan tentunya penampilan yang sangat spektakuler Tentunya dukung dan doakan buat idola kita mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Amin alamin mudah-mudahan juga persahabat ya hari ini kita mendapatkan kabar baik kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita tunggu saja info dan kabar terbarunya ini info informasi di siang hari ini persahabat bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar ya bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.